Menyusul pembebasan kota. Penduduk dengan cepat merobohkan papan reklame yang memuliakan Rusia, dan menggantinya dengan spanduk yang memuji kemenangan Ukraina di Kherson. Tanda-tanda lain yang menyerukan penduduk setempat, untuk membantu berburu pengkhianat juga, mulai bermunculan. Kirimi kami informasi tentang pengkhianat di sini. Salah satunya berbunyi dengan kode QR yang menghubungkan calon informan ke aplikasi dan nomor telepon. Bagi gubernur daerah, kampanye membantu kami mengidentifikasi mereka, mengetahui apakah mereka berada di wilayah yang kami kuasai. Kami mendapatkan sebagian besar informasi kami dari percakapan informal dengan penduduk setempat. Kami juga menganalisis media sosial dan memantau internet kata Andriy Kovanyi, Kepala Humas Kepolisian Daerah Kherson, kepada AFP. Hingga saat ini, lebih dari 130 orang telah ditangkap di wilayah Kherson karena bekerja sama dengan penjajah Rusia, kata Wakil Menteri Dalam Negeri Yevgeny Yenin. Banyak penduduk setempat, yang berbicara kepada AFP, mendukung prakarsa tersebut. Itu selalu baik untuk membantu menemukan para pengkhianat. Kami perlu membantu angkatan bersenjata, kami menangkap orang-orang yang bekerja untuk Rusia, kata Pavel. Pencarian pengkhianat dilakukan ketika pasukan Rusia di tepi seberang Pro terus menyerang kota, dengan serangan artileri dan rudal yang menargetkan infrastruktur energi Kerson atau daerah, pemukiman dan membunuh beberapa warga sipil dalam beberapa pekan terakhir. Rumah kami juga dibom. Dan saya pikir itu karena para pengkhianat membantu menargetkan rumah kami, kata Irina kepada AFP. Penduduk lain, via Vyacheslav, berpendapat bahwa semua kolaborator telah melarikan diri ke sisi lain Pro